Iya dah, abang paling wow. Kita mah, Uyu. <laughs> Bisa berubah, bisa berubah, danga paale oh my oh my oh my oh my Nah, tidak. Nah, tidak. Tidak. <guluh> kenal tidak? Tidak! Kenal tidak? Tidak! Bapak kau kenal tidak! Terima What's up putra? Me in the same time jelek bang, ajarin ganteng kayak lu dong. Iya lu, lu. <tik> bentar lagi kan mau tahun baru nih yang offline bakal jalan sama pacarnya yang virtual bakal jalan sama HP-nya oh gelo